Oh ya katanya update ada map baru ya dan... Apa tuh? Ada map baru. Katanya Ini. <tuh> Aku belum ada lihat linknya sih. Kalau ada map baru update gede nanti iya. tuh. Iya. <tuh> Aduh Boish, awas <coughs> <coughs> Ini masih ada di belakang mas ini. Iya. Oh, tuh, tuh ada satu orang di belakang. Ada ya? Lu hmm? kagak kenaan tuh. <laughs> Busuk M-nya. <laughs> mut nyamar susah juga cok. Oh ada dua orang lagi tuh. Ada ya. dua ya? Iya. Ada apa-apa? Ini ku cover kok. <laughs> Ini dia ngeras okay, oh, ya harusnya Oke bernyamar Masuk enggak? Enggak. <coughs> Mutar. Oh. Oh hmm. langsung mati berdua <laughs> Habis ini baru ceng tim berapa ronde 4 atau 5? ini kok nggak salah 5 deh. tapi <laughs> hey, kalau udah telak tiga kosong, dia kalau udah telak apa udah telak tiga kosong nggak salah sampai empat kosong doang deh. Yeah. Be advised, jadi koilnya nya tuh Cang tuh. Aduh kenapa perangkapnya sih? Kenapa perangkapnya si pos ya? Iya. Yeah. Ada temannya nih masalahnya nih. Oh, iya. Masih ada empat orang. Itu duduk. duh. Dua, dua. Wuh, anjir. <laughs> dua orang. Total <anjir. laughs> dua orang anjir. Kaget aku, coy. ngaja sendiri teman kita. Kok bisa ya dia nge-recoilan? Wah anjir. Jago nih. Perhat banget tapi dia. Uh, oh! susat oh, satu Masih ada satu. Waduh, oh. dikit lagi. Skill banget itu. Oh enggak hampir setengah lah masih. udah <tuk tuk> jangan ada. ya. ini ada satu orang deketin. Wow nih Situ hmm. Kena Waduh ada jauh Aduh kena Buta dia Aduh <laughs> Kena aduh. Udah ada aman aman aman Buta dia tadi Lihat ada anukkap Dalam alibi masih ada Alibi di kanan dek mas ya aku sebuta sih dan dekat kan dekat bot Menggembung menggembong siapa? Lacer uh. Dia maju Tuh low banget tuh Dalam dia, dalam. Sekarang. Wah, oh, di belakang saya tuh. Jagger. Nice. Untung Mibana ada. Pas him. Naisu. Nice, tawar lagi udah ya, kum, nungguin ya. kita ambil aja. But isn't it? Waduh, udah oh, bolong. Ini ya, udah bolong. waduh, waduh. ada tali. Waduh, salah senjata. Salah senjata gua. Ntar, skinnya di mana? ada skin. berarti sisa kali ya ya si wets anda ada di gerets <coughs> si pius oh di luar itu, nah. aku nggak lihat ada jendelanya Mira aja ya? Nih, tuh, tuh tuh tuh kakinya tuh kakinya. Aduh, <laughs> kena kakinya. <laughs> tuh kakinya. <laughs> di atas. Waduh. Dada dari depan mak. Dari masuk ya. Dada. Wanjir, nggak kena dong. Waduh, gua sendiri. Loo banget itu yingnya loh banget udah sih Semangat, Dek. Nice, Dek. Pas, de. Uh. <laughs> <Gak> <laughs> tahu <loh>. <laughs> <laughs> Oh, dia nembak-nembak terus aja <laughs> Bingung dia. <laughs> Panik. Itu Harus di ini. Harus ditutup di atas itu mm -mm. ada ditandain tuh itu tuh tetep tetep tadi itu musuhnya lewat atas ya, lewat mm atas. -mm. Duh ini kenapa nggak ditutup? Kayaknya ada yang jebol. Udah di atas lagi. Dari atas lagi ya jebol ya. Mm -hmm. Mati. Capitau tempat tempatku sih. Hmm. Tapi. Oke saatnya jadi patung oke okay, sebelah kanan sebelah kanan sebelah kanan uh kena headshot mati tuh orang ke satu orang jadi patung waduh di mana tuh masih di atas ini iya aku mendengar suara ledakan adik-adik Doka Ibi ya wah okay. kena trap <laughs> kena trap dia